Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Terkadang kita merasa risih dengan kemunculan status whatsapp punya teman Yang kadang-kadang tidak mengenakan untuk dilihat Dan kalau kita ingin menghapusnya, tentu saja tidak bisa ya Walaupun kita arsipkan seperti ini Tetap saja untuk status whatsapp ada di bagian bawah Ya, untuk bisa menghilangkannya secara permanen dan tidak muncul lagi Ada cara yang sebenarnya sangat mudah Pertama, kita keluar terlebih dahulu dari whatsapp Kemudian pada aplikasi WhatsApp ini kita tekan dan tahan, lalu pilih info aplikasi, berikutnya pilih paksa berhenti. Oke. Kemudian setelah itu kita buka perizinan aplikasi, berikutnya kita pilih kontak, kemudian untuk akses kontak kita pilih jangan izinkan. Oke seperti ini, kemudian kita keluar, lalu sekarang kita buka untuk WhatsAppnya. Nah untuk nama kontak berubah menjadi nomor ya. Kemudian sekarang kita buka untuk status, dan statusnya sudah hilang, tidak muncul lagi ya. Kemudian untuk mengembalikannya, kita buka lagi untuk pengaturan yang ada di WhatsApp tadi. Kemudian untuk izin kontaknya, kita kembalikan. Oke, sekarang kita buka lagi WhatsApp. Berikutnya, klik ikon yang ada di sini untuk mengembalikan kontak. Klik titik 3 di atas, pilih perbarui. Dan sekarang untuk kontak akan kembali seperti semula. Tetapi untuk status WhatsApp-nya sudah hilang. Oke, jadi tidak muncul lagi ya. Tetapi kalau misalnya ada status baru, tentu saja akan muncul. Dan kalian bisa melakukan cara tadi untuk menghilangkannya. Oke, mungkin sekian saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.